sebenarnya kalau yang namanya apa uh, virus uh -huh. itu tidak bisa diobati ya betul uh. tetapi kita kita tengok gejalanya gimana kalau air liurnya keluar gitu kan ada yang namanya uh, badan tinggi. Mm -hmm. Kita obati dengan uh, suhu badan tinggi. Oh iya. Tergantung gejala yang kita lihat itu yang kita obati. Kalau virus itu sendiri tidak bisa diobati. Nah, soal ini sebutan penyakit ini tadi apa namanya? SE, Apakah ada kaitan dengan pemerintah mengatakan penyakit PMK, penyakit mulut kaki itu apa yang seperti ini yang dimaksud? Oh, tidak. Okay, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami berada di tempat uh, perkumpulan kerbau yang berada di desa Gunung Kusuh Sekitar tiga hari ini kami ditimpa sebuah musibah, di mana banyak kerbau dari warga kita ataupun peternak kita mengalami sakit bahkan langsung uh, mati langsung di, di tempat dan Ciri-ciri ataupun uh, bentuk dari uh, gejalanya adalah itu air ada air liur. air liur Nah air liurnya. Jadi dalam hal ini alhamdulillah bersama dengan Bapak Dian Mantri. Mantri. Mantri ya. Mantri sarjana dari peternakan. Mudah-mudahan beliau ini bisa sedikit menjelaskan kepada para penonton kita di channel Jadi Zat Official. Maka dari itu beruntung sekali kita selalu stay di channel kita ini. Baik, dengan Bapak Jian, silakan Bapak Jian Bisa dijelaskan kira-kira bagaimana bisa terjadi permasalahan yang ada di desa kami ya. nah, Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, kita telusuri dulu Yang kita lakukan vaksinasi pada hari ini adalah vaksin SE Vaksin SE Va Vaksin SE Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu dalam bentuk uh, penyakit ngorok, oh penyakit ngorok, ya, okay. penyakit ngorok dengan ciri-ciri nanti uh, nafasnya itu oh, tidak beraturan. Uh -huh. Ngorok terus, air liurnya keluar meleleh terus. Nah, uh -huh. uh, itu yang dinamakan penyakit se SA. dulu uh, satu tahun yang lalu uh -huh. di desa Gunung Bungsu ini. Penyakit se itu sudah, sudah ada, ibaratnya uh, sudah hilang, oh, sudah hilang, sudah hilang, jadi uh, diduga setelah uh, hari raya kurban kemarin, uh -huh. ada ternak yang dibawa ke sini uh -huh. membawa penyakit SE itu kembali. Oh, diduga nah, ya? Diduga, itu uh, terduga. Karena sebelum itu, vaksin di sini rutin, tapi sudah ada lagi kemarin penyakit itu. Itulah diduga itu. Uh, jadi sekarang pada hari ini kami melaksanakan uh, vaksinasi dengan dosis 200 dosis 200 dosis 200 okay. uh, ekor untuk otak pertama ini mm -hmm. Sedangkan uh, untuk tahap selanjutnya atau vaksin posternya Itu enam bulan sekali enam okay, bulan sekali dilakukan lagi vaksinasi Baik, baik. Nah, saya potong sedikit ya. Kira-kira dengan kegiatan kita vaksinasi ini Sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun harapan dari petani kita setelah divaksin itu? Uh, kalau dalam segi masyarakat untuk vaksinasi ini uh, minatnya sangat tinggi. sangat oh, iya. tinggi. Uh, boleh cerita sedikit uh -huh. pada tahun uh, 2015 uh, dulu kan? Uh -huh. Itu masyarakat yang mendengar dengan vaksinasi itu takut, takut, iya. takut awal-awalnya. Iya. Apakah ini uh, membawa penyakit baru? Betul. Uh, betul. Jad, apa uh, pikiran masyarakat itu? Tetapi <tuh> Dengan ada sebagian yang kena oh, kasus, kasus kena masyarakat pun jadi takut. takut uh, langsung masyarakat tuh uh, apa mendaftarkan ke betul. dinas betul. untuk divaksinasi ke bawah? Betul. Betul, betul. Uh, betul. Setelah itu langsung kami turun uh, karena ada laporan masyarakat. Baik, baik, baik. Memang benar itu, Pak Menteri. Karena kalau kita kaji kerugian uh, warga kita, peternak Sekerbo kita pada hari, sampai hari ini sekitar berapa tadi? 16 ekor ya. 16 ekor itu dikali 10 juta aja sudah luar biasa ya. itu. Jadi Terus harapannya banget. memang setelah kita vaksinasi ini, mudah-mudahan uh, kasus yang seperti ini bisa turun. Ya. Dan kita berharap memang kekhawatiran dari peternak kita juga teratasi nantinya. Nah, kira-kira uh, nih, apa yang perlu disampaikan untuk pencegahan lagi selain dari vaksin? Entah itu ada istilah kita dalam apa? Isolasi atau bagaimana? Atau diberikan uh, vitamin ini? Atau makanan? Uh, oh, ada nggak ya. kira-kira? Uh, kalau dalam tahap pencegahan yang pertama vaksinasi. Okay. Uh, kalau yang kedua itu uh, hindari ternak luar itu masuk sembarangan. Oh itu. Harus terdaftar nanti. Uh, umpamanya Ternak yang masuk itu Apakah sudah divaksin dari tempat sebelumnya yeah, masuk yeah, sini. Yeah, Kalau sudah yeah, divaksin baru dibolehkan. Kalau hmm. tidak, uh, pokoknya hindari. Baik tuh. Baik. Nah, kan nih kemungkinan ada nih di antara ternak kita ini yang yang kelihatannya uh, air liurnya sangat hmm. berlebih. Nah, apa? cara kita mengatasinya sekarang apakah harus dipisahkan atau bagaimana ya, yang, yang pertama kita pisahkan dulu ternak yang sakit dengan ternak yang sehat mm -hmm. kemudian yang sakit itu kita laku, lakukan pengobatan kita coba mengobatinya dulu yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. baik sebenarnya kalau yang namanya apa uh, virus mm -hmm. itu tidak bisa diobati iya yeah, betul mm -hmm. tetapi kita kita tengok gejalanya gimana mm -hmm. kalau air liurnya keluar itu kan ada yang namanya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 penyakit mulut kaki itu apa yang seperti ini yang dimaksud? Oh, tidak. Eh oh, ya? di di Indonesia kalau penyakit PMK SE -E e -E -E. -E. itu sudah lama ada. Oh, sudah hal yang biasa sudah, terjadi. Sudah hal biasa yang terjadi. Oh, jadi kalau PMK, PMK pada tahun ini. Oh, pada tahun baru ini. masuknya ke Dan Indonesia. Dan menurut Pak Mantri ini bukan uh, sakit PMK gitu ya. Bukan. Kalau sakit PMK itu gejalanya uh, lain dengan SE. Oh. Kalau PMK uh, lidah lidahnya pecah-pecah, mm -hmm. uh, kukunya apa uh, ada mau apa ada kayak luka-luka yeah, pada kuku yeah, yeah, betul, lidah, betul, betul, gitu. betul, betul artinya kalau saya dengar penjelasan Pak Mantri, SE ini sudah biasa terjadi pada ternak kita yeah. dan oh, tergantung nanti cara pencegahan ataupun pengobatan kita, betul ya, itu ya? ya. Salah satu mungkin dampak karena tidak vaksin. Iya, dampak karena tidak vaksin. Oh, baik, baik. Jadi melalui uh, channel ini uh, kami menghimbau kepada masyarakat kita peternak, khususnya kerbau dan sapi, mari sama-sama kita vaksin. Uh, sapi ataupun kerbau kita supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Ya, uh, kembali uh, kami luruskan, uh -huh. kalau penyakit DSA ini hanya menyerang pada kerbau. Oh, kerbau bukan sapi ya? Kalau sapi lain oh, lagi, iya. Kal kalau penyakit PMK itu semua jenis oh, uh, ternak ya, yang ya. berkuku uh. ganda. Oh iya, ya. Nah, kalau SE hanya pada kerbau, oh jadi kemungkinan untuk Mewabah ke sapi. Sapi enggak, enggak, enggak. bisa. Oh iya hanya pada kerbau saja kalau ya, tersalah ya, ya pemirsa ya, ya. Ya, ya baik baik ada lagi yang mau disampaikan terakhir ah, ya cukup nah, sampai, sampai sini ah, cukup, ah, terima kasih terima kasih waktunya pak Mantri ya, ya. semoga dalam keadaan sehat selalu dalam mengobati kerbau kita uh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.